Halo semuanya, aku Rian, balik lagi ke channel aku How are you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua keluar sana baik-baik aja As always, malam, Jumat dan Malam, Senin Waktunya gua buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan hor kalian Dan di video kali ini, gua masih pengen melanjutin Buat ngebahas video-video penampakan hantu anak kecil Yang paling menyeramkan Sekarang ini kita udah sampai ke part 6 So, buat kalian semua yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya nya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Seperti biasa kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super creepy. So ada dua orang gue terkisi Casey dan Carlton dari channel Mindset TV. Kali ini mereka tuh cobain buat datang ke salah satu rumah viewersnya yang memang minta mereka buat datang ke situ. Tapi lokasi rumahnya itu bener-bener terpencil guys. Rumahnya itu deket hutan dan ada sebuah danau kecil di belakang rumahnya. Dan pada saat mereka datang ke situ itu sedang musim winter. Jadi cuaca di luar itu sedang dingin banget, bahkan di bawah 0 derajat Celcius. Viewersnya ini cerita ke mereka kalau Do itu sering mendengar ada suara anak-anak yang sedang bermain di bagian luar rumahnya. Padahal Do itu sama sekali nggak punya tetangga dan nggak pernah ngeliat ada anak kecil yang mondar madir di sekitar rumahnya. Tapi katanya dulu tuh pernah ada seorang anak kecil yang tewas tenggelam di danau kecil yang ada di dekat rumah itu. Casey dan juga Carlton eksplor di semua ruangan yang ada di dalam rumah itu Dan mereka juga nemuin beberapa keanehan, Kayak ada bekas telapak tangan di jendela Dan juga ada sebuah jejak kaki berukuran kecil di jembatan yang ada di atas danau itu Ukuran jejak kaki itu jauh lebih kecil dari ukuran kaki orang dewasa Dan karena gak banyak kejadian yang terjadi malam itu Akhirnya mereka berdua putusin buat tidur aja sambil rekam pakai static cam tapi justru di momen inilah ada sebuah kejadian yang menurut gua aneh banget yang terekam di kamera mereka. Perhatiin baik-baik. Iya? -baik. Yeah. Iya. Yeah. casa de sol That's fucking weird. That's weird, dude. I'm gonna we should get the flashlight. That's weird. Hey. Cut the light. I swear I saw something move outside. And when I asked Colton to turn off the lights, I was not prepared for what we both saw. Hey, cut the light, dude! I swear to God, I just saw something run past like outside. Something moved. Dude, what is that? Do you see that right there? Dude, what is that? Oh, uh, bro, it's, just, it's moving! It's moving! What the is that? Oh, oh dude, what the, bro? I can't... I thought oh, that was a shadow. God, bro. It like disappeared. Dude, I'm feeling all types of weird right now, dude. Ada suara anak-anak yang sedang bernyanyi di luar rumah, dan mereka berdua itu denger jelas banget. Bahkan suaranya itu juga terekam jelas di video. Akhirnya mereka berdua langsung kebangun, dan langsung nyari kamera buat ngerekam kejadian itu. Tapi, Casey tiba-tiba notice ada sesuatu di kejauhan, persis di atas jembatan yang mereka lewatin tadi. Doi langsung suruh Colton buat matiin lampu di rumah itu. Dan beneran aja, ada sesosok bayangan hitam yang berdiri di atas jembatan itu. Dan pas mereka liatin ke arah sosok itu, sosok itu kabur berlari menjauh. Perlu kalian ingat ya, cuaca di luar pada saat itu, itu dingin banget. Bahkan di bawah 0 derajat, karena pada saat itu musim winter. Dan lo bisa lihat sendiri ya, saljunya itu tebel banget. Apalagi pada saat itu kejadiannya itu tengah malam. Dan bahkan di daerah sekitar situ, itu juga banyak banget peringatan awas beruang ganas. Jadi menurut gua kayaknya gak mungkin banget ya, kalau sosok yang tadi itu adalah beneran sosok anak kecil. Karena menurut gua berbahaya banget ya, kalau misalkan ada anak kecil yang keluyuran tengah malam di tempat kayak gitu. So yang berikutnya ini bukan video, tapi sebuah foto. Dan ada cerita creepy di baliknya. So ada seorang cowok yang nyeritain pengalamannya mendaki sebuah gunung tertinggi di Meksiko bernama Pico de Orizaba. Gunung itu tinggi banget, bahkan ketika berada di puncak, pasukan oksigennya itu sangat rendah. Jadi cukup sulit ya untuk seseorang bisa survive di situ tanpa alat bantu. Bahkan gak sedikit pendaki yang tewas ketika mendaki gunung itu karena kekurangan suplai oksigen. Doi mendaki ke situ bareng teman-temannya dan doi juga cerita kalau selama doi mendaki gunung itu, mereka itu kayak berkali-kali mendengar ada suara-suara yang sumbernya nggak jelas, tapi mereka kayak abai aja gitu. Namanya kan di alam bebas, mungkin aja suaranya itu bersumber dari mana aja ya kan? Jadi ya, doi anggap aja mungkin itu cuma fenomena alam biasa. Singkat cerita, akhirnya doi dan teman-temannya itu berhasil sampai ke puncak gunung itu, dan pastinya mereka foto-foto dong. Terus doi share foto-fotonya itu di akun sosial media pribadinya. Sampai kesokan harinya, doi dapat notifikasi di infonya, ada salah satu temennya yang komen "nice big", tapi bocah itu siapa? Doi masih nggak paham bocah apa karena doi ngerasa sama sekali nggak ada bocah di fotonya. Terus pas doi lihat lagi fotonya, doi shock banget karena ada sosok lain yang ikut terjepret di fotonya. Perhatikan baik-baik, lo bisa lihat ya di bagian pojok kanan bawah. Di situ kelihatan ada sebuah kepala anak kecil yang mengintip dari balik batu. Dan seolah sosok itu kayak ngeliat ke arah kamera ini. Bocahnya itu rambutnya pendek dan mukanya itu kelihatan gak terlalu jelas. Doi bener-bener bingung. Dan pas Doi tanyain foto ini ke teman-temannya yang mendaki bareng Doi hari itu, mereka tuh nggak ngeliat ada bocah yang naik ke gunung pada hari itu. Apalagi jelas-jelas gak mungkin boleh ya bocah mencoba untuk mendaki gunung ini. Hanya orang dewasa yang diperbolehkan karena alasan keselamatan. So, sampai sekarang, sosok bocah yang muncul di foto ini, itu masih menjadi misteri. Apartment. Ada seorang petugas security yang ditugaskan untuk menjaga sebuah gedung apartemen yang udah tua banget. Tapi, sekarang setelah puluhan tahun apartemen itu berdiri, banyak ruangan yang kosong dan tinggal sedikit penghuninya. Petugas security ini mengaku kalau selama Doi bekerja di situ banyak mengalami kejadian aneh, terutama ketika Doi patroli di bagian basement apartemen itu. Doi sering mendengar ada suara-suara dan bahkan gak jarang Doi ngeliat ada sebuah penampakan yang wujudnya mirip kayak anak kecil. So coba deh, perhatiin beberapa video Doi ini. Every time I go to chase it, it runs. I don't think it's a good idea. I chase it You might think I'm playing with him. Every time right, I see him, I see him, but I'm not gonna act like I see him. I see him right there, ducking. Oh, what the hell's wrong with his head? Why does he look like that? Oh, I'm gonna try to zoom. Oh my God! Why does he look like that? Came down here. Doing a little beberapa kali kelihatan kayak ada kepala anak kecil yang kayak nongol dan ngintip-ngintip ke arah kamera doi Sosok itu kayak sembunyi di balik tembok Dan gak lama kemudian menghilang So, gimana menurut kalian? Real or fake? komen di bawah menghilang. So, video yang berikutnya ini gue pengen ngelanjutin buat ngebahas Video-video creepy dari Diego Diego ini adalah seorang cowok dari Meksiko Yang banyak ngalamin kejadian aneh di rumahnya Terutama sejak keponakannya yang bernama Amy numpang tinggal di rumahnya, seolah keponakannya ini kayak ketempelan sama sesuatu yang bikin doi merinding setiap hari. Coba deh, sekarang gue pengen lu perhatiin baik-baik beberapa video yang berhasil direkam sama Diego ini, Amy. Thank <laughs> you. Gua sama sekali nggak peduli ya video-video gue ini real or fake. Tapi yang pasti semua video-video gua ini adalah asupan horor yang sangat sangat bergizi. Iya kan? buat lo yang kerja di kantor, gua yakin pasti ada aja kan cerita cerita horor tentang tempat kerja lo. Entah yang katanya dulu pernah ada yang meninggal di sini, ada yang pernah bunuh diri di sini. Nah, sama kayak yang di video ini nih. Video ini direkam oleh seorang karyawan bank di Meksiko. Suatu sore, pas banknya itu udah tutup dan udah waktunya off, mereka nggak langsung pulang, tapi mereka masih rumpi-rumpi bareng teman sekantornya. Dan ada salah satu di antara mereka yang iseng buat ngevideoin dan mau diupload upload ke story-nya. Tapi di tengah-tengah mereka sedang ngobrol, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bikin mereka semua shock. Perhatiin baik-baik. Ada sesosok anak kecil yang lewat melintas persis di belakang salah satu karyawan yang berbaju putih itu. Mereka semua sama sekali gak ada yang notice sama kehadiran sosok yang tadi. Tapi orang yang nge-videoin ini langsung notice. Dan pas Doi coba buat kejar sosok yang tadi, sosok itu udah ngilang. Gak ada orang sama sekali di situ. Dan lebih anehnya lagi, anak kecil itu berlari menuju ke arah sudut ruangan yang sama sekali gak ada pintu di situ. Otomatis mereka semua di situ tuh bingung ya, kok bisa ada anak kecil jam segini? Padahal banknya itu udah tutup dari beberapa jam yang lalu. Dan sama sekali gak ada di antara mereka yang punya anak kecil. Dan abis kejadian yang tadi, mereka semua itu langsung auto merinding dan buru-buru cabut pulang dari kantornya. Sampai sekarang pun mereka itu masih nggak tahu anak kecil yang terekam di video yang tadi itu anak siapa. Oke okay guys, that's untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye!